Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 499.000. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 978.000, sedangkan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 934.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.655.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.581.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.253.000. Sekian harga emas untuk tanggal 24 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.